Tantok. <laughs> <laughs> Bangsat kau Ayo, ayo, ayo, I the not Internasional, oh, Di Asia, Singapura. Eh, Indonesia Indonesia, Indonesia. Bro. Jepang. Jepang. Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Jangan mampus? Jaya isentea Xiaomi Samsung aja ada sih bener, bener. Masih banyak, masih banyak. masih banyak Samsung, HP merek Blueberry. Ave Polytron, betul, betul, Jadi tersebut LG, betul, betul, Ada satu langkah. Oh boti, ngapri siomi, siomi, siomi itu kan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 Jodh Panjat Dun Enmeh Betul Mio Udah Udah Mio So Dream Betul PkR Mereki Betul Tunjuk Beat Udah udah, Beat and meh Btm Peca air Hah? PkR Betul PkR Betul Udah Udah Cari <laughs> Masih banyak motor okay. Udah Udah Ki okay, okay. <laughs> <Baga. laughs> Udah udah udah. terus? Belum belum. Bisa bisa bisa. Udah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Astraya Enggak Astraya Mau oh, betul dari <laughs> Nyari apa ya? Nyari merek mana? Udah Udah Udah Betul, JTL. betul. Uh, KPR Betul Betul Sapi, betul sapi, sapi betul kerbau betul angsan <laughs>